kita akan bahas mengenai skenario tidak sarapan pagi. Oke, okay, ini original skenarionya ya, skenario asli. Ini kan Dono nih, Dono 18 tahun ya. Seorang mahasiswa FK Palembang pergi ke kampus ya tanpa sempat sarapan pagi. Karena akan menghadapi ujian praktikum anatomi. Dono merasa cemas dan berkeringat dingin saat akan menghadapi ujian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah ujian praktik anatomi ia merasa sangat lapar dan haus Dono mendengar perutnya berbunyi dan ia pun merasa lemas Dono langsung pergi ke kantin dan memesan makanan saat menunggu ia melihat temannya sudah makan terlebih dahulu hal itu membuatnya banyak menelan duda So, ya. saat makanan datang ia melahap makanannya hingga perutnya kenyang ya. jadi di kasus ini Dono tahun, ya, pekerjaan mahasiswa FUMP jadi dia mendapatkan kabar bahwa ada ujian praktek anatomi ya. ini kemungkinan ya. kalau namanya pengumuman bisa secara audio didengarkan maupun secara visual ya dilihat secara langsung. Jadi kalau secara audio ini kemungkinan pertama harus ada dulu ya di telepon atau diumumkan misalnya di kelas secara langsung. Anak-anak kita ujian besok. Jadi dengar nih kan? tadi si Dono ya. Inilah muncul persepsi sensorik auditoriknya. Nah ini, mau menyebabkan transmisi ya, impuls uh, saraf tadi di neuron audio reseptor di koklea ya sehingga terjadi aktivasi menuju neuron vestibulo nervus delapan salah satu cabang nervus cranialis menuju ke lobus temporal cerebri sehingga muncul impulse ya, serabut saraf efektor ya uh, rektornya nanti bunganya ke ingatan dan juga perasaan cemasnya. Jadi begini ya. Kalau gambar di dalam sistem saraf sensoris itu akan ada namanya eksitasi ya. Nah, ini kita ambil jadi ada daerah yang mengalami perbedaan muatan listrik ya. Ada positif, ada negatif. Jadi nanti inilah yang akan menyebabkan kalau kita bayangkan tuh misalnya ya kita beli jam. Jam itu bagaimana pertama kali harus hidup? Kita harus pasangkan baterai kan? Inilah baterai itu kan ada kutub positif dan juga ada kutub negatif. Analoginya sama dengan saraf kita ya. Jadi ketika saraf baru mau mulai bekerja harus ada perbedaan potensial aksi dan namanya... Potensi reseptor di sini, ya. aksi itu adalah aksi untuk dia bekerja. Ya. Jadi, akan ada pengkutupan dari positif dan negatif tadi, karena aliran listrik itu hanya akan terjadi kalau terjadi perbedaan potensial. Ya. Itu prinsip fisika yang sudah kita pelajari di bangku sekolah dulu. Jadi, syaraf itu nanti prinsipnya akan ada input kemudian diproses dan juga nanti ada output seperti algoritma komputer Jadi input inilah yang merupakan peran dari sistem saraf sensoris yang nantinya akan dia memberikan pada telinga ini ya. Awalnya adalah energi bunyi ya. Energi bunyi itu berupa menjadi energi mekanik yang menggetarkan gendang telinga, membran timpani, lalu Energi mekanik akan berupa getaran itu akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran Lalu menuju sistem telinga yang lebih dalam, ya, yaitu dekochrea Secara histologis, koklea dibagi menjadi seperti gambar berikut ini Nah, di dalam gambar inilah yang ukurannya histologis ini Nanti akan ada ilustrasi bagaimana adanya aliran energi mekanik tadi kita menjadi energi listrik ya, karena adanya peran dari beda potensial listrik tadi. Bagaimana ya ibarat energi mekanik tadi, tangan kita waktu kita mau memasang baterai itu, kita angkat baterainya, tapi itu kan belum ada aktivitas listrik ya. Ketika kita letakkan baterai di tempat dudukan jam tadi, nah baru tuh terjadi kutub positif, kutub negatif sehingga listrik mengalir ya, dan akhirnya masuk ke dalam kabel-kabel dari jam tadi ya. Nah inilah kalau di tubuh kita kabel-kabel ini adalah serabut-serabut seraf -serab, ya. Jadi serabut-seraf ini nantinya dari posisi di oclea tadi nervus 8 masuk ke sistem serap pusat kita gitu ya urutannya dari medula dari sumsum -sum, ada nukleus intinya naik ke atas lagi ke pons lalu ke otak tengah otak tengah lanjut lalu ke vortex auditory primer ya nah, inilah ketika dia terjadi input lalu diproses di sistem saraf pusat menghasilkan suatu efektor ya. outputnya Mau diapain tuh? Kalau jadi dari suara tadi mau diingat eh biasanya tuh kan. Nah, kalau visual ini nanti akan ada peran di retina ya. Neuron fotoreseptor yang nantinya mentransmisikan impulse listrik, ke nervus opticus atau ke lobus occipital sehingga muncul suatu efektor ya. Efektor yang serempak dengan auditorik tadi. Ya, kalau di retina inilah ilustrasi dari struktur histologisnya, jadi di retina kita tuh nanti akan menangkap uh, cahaya yang terang dan cahaya yang redup, ya. yang terang ini itu warna, itu peran dari sel kerucut, yang gelap itu dari sepatangnya dan nanti akan ada lapisan-lapisan spesifiknya yang akan berperan sebagai kabel tadi ya lebih seperti ini, ya. Dan kalau kabel-kabel ini ada masalah, maka akan ada yang namanya hemianopsia, homonim, hemianopsia, bitemporal, ya. kemudian homonim, ya. atau bilateral. Yang nantinya bisa juga gangguan itu dari korteks oksipital nih, kalau misalnya ada stroke ya, sumbatkan pembuluh darah di otak, maka bisa juga terganggu ya penglihatan pasien dan di dalam proses penerjemahan cahaya terang dan gelap ada peran reaksi kimia ya kimia inilah yang terjadi namanya substis retinol inilah vitamin A ya jadi kalau pasien ada penurunan penglihatan ya, kurang makan sayur ya wortel nah inilah yang mau kita intervensi di edukasi ke pasiennya jadi Zat, zat makanan tadi perannya itu ada di yang namanya foto resepsi di rots ya sebatang batang ya, jadi ibaratnya kalau kita makan vitamin atau ibarat ganti baterai ya baterai untuk kamera ya kamera itu mata kita nah dari kasus itu ada keringat dingin ya. setelah dia mengajarkan soal ujian praktikum anatomi Bagaimana tuh keringat dingin bisa munculnya jadi yang tadi audiovisual sebagai input sensoris pada dono itu mengaktifasi input sensoris adanya informasi ujian tadi limbik ini kan sistem limbik ini kan untuk fungsi luhur jadi Impulsnya berupa kewaspadaan ini mengubah homeostasis neurotransmitter cerebri, ya di otak besar sehingga meningkatkan hormon adrenalin atau epinefrin yang akan me menambah jumlah katabolisme penguraian glukosa di otak sehingga ekskresi karbon dioksida dan air meningkat terjadilah aktivasi sekresi glandula sudorifera atau kelenjar Keringat di kulit, timbulah keringat ini, ya. ya, jadi karena dia ketakutan tadi sebenarnya lebih ke friend, simpatis ya. Simpatis itu flight or flight, flight or flight, jadi ber, bergulat atau lari dari kenyataan. Sementara kalau untuk makan, rest and digest atau fit and breathe itu fungsi dari parasimpatis. Ya. Jadi parasimpatis ini untuk makan atau berkembang biak ya. Jadi untuk sistem digestive dan reproduksi, antara simpatetik ini untuk bagaimana di misalnya di pembuluh darah fase seksi ya, kenapa jadi sesak ya. Nah, ada serasa untuk menawar patuh fisiologi ya dan mengenai dingin tadi dingin tadi sebenarnya ada perasaan yang ditimbulkan oleh yang namanya reseptor corpuscle Krause ya, di kulit inilah yang menyebabkan rasa dingin ya sebenarnya di kulit juga ada reseptor-reseptor lain yang Pacini berupa tekanan ya Meissner ini tekanan Meissner ini untuk geser dan juga panas oleh roof ini. Nah, Nah, kalau kita di rumah punya kabel. Kabel itu kan misalnya kabel USB, ada type C, USB biasa, ada kabel charger. Laptop. Kabel charger tahu kan nggak bisa tuh kita pasang untuk ke HP. Nah, begitulah juga dengan sistem saraf kita ya. Kabel-kabel saraf kita itu spesifik. Jadi ada yang namanya reseptor energik ada kolinergik apa nih, beda resep definisi reseptor, reseptor ini penerimanya, apa yang mau diterimanya ibarat kalau kita uh, punya kabel, ada colokan, ada ujung kabel, reseptor ini tempat colokannya, nah sementara ujung kabel kita itu inilah yang namanya ada molekul-molekul ini nah ada molekul G protein, ada molekul second messenger, nah ini akan diperdalam di blok biomolekuler ini good to know terlebih dahulu ini trigger untuk blok biomolekuler ya. Nanti lokasi lokasinya pun berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya kalau untuk kasus bagaimana dia bisa berdebar-debar ini tadi eh ya, simpatisnya karena di jantung itu meningkat eh ya. kemudian dia selain terasa lapar ya. dan juga mungkin bisa ada sesak ya nah, dan berkeringat ini kelenjar keringat ya oleh Colinergic, simpatetik. Ya. Nah, bagaimana dono bisa lapar? Itu kan dia tadi tidak sarapan sehingga timbul penurunan ya supply energi di sel, ya. dan timbul sinyal defisit ATP, ya. kekurangan adenosin trifosfat di neuromuscular junction, lalu terjadi tipasi neuroreseptor parasimpatis yang akan mentransmisi memindahkan impuls ke medula spinalis ya. dan nantinya akan ada kalau lapar itu berhubungan dengan digestif digestif ini pencernaan berhubungan dengan sistem otot polos ya nah, inilah yang akan berperan dari depolarisasi hormon dan juga kalsium yang khas ini molekul calmodulin ya pada otot polos ini Inilah yang membedakannya dengan Sistem otor rangka yang bekerja secara sadar Jadi otak polos di, di gestip kita Pencanaannya itu Tanpa perintah ya Secara otomatis dengan sistem serap otonom Untuk cemas pada pasien terjadi Karena adanya homeostasis Di otak neuro, Namanya molekul neurotransmitter Itu berubah ya Sehingga terjadi penurunan serotonin Dan timbul cemas Nah Nah inilah Ngapa, mengapa kita harus kenal molekul serotonin, karena nanti ketika kalian akan praktik adanya obat SSRI seperti Sartralin, itu anti ansietas, golongan-golongan ya. obat psikotropika di blok jiwa nanti akan kita perdalam lebih lanjutnya nah jadi untuk kalau saat pasien apa, selesai ya, mengerjakan ujian, di lapar dia mau pesan makan ini muncul pertama kali dari prosesnya ini penurunan hormon leptin. Leptin ini leptos artinya kurus. Jadi kalau dia hormon leptin ini tujuannya untuk membuat kurus dengan tidak makan ya. Jadi kalau dia mau makan logikanya justru hormon ini menurun sehingga muncul impuls ya yang berpindah di gerak sadar diinterpretasi oleh otak besar serebri lalu aktif lah sistem muskuloskeletal ya. otot dan rangka pasien itu akan bergerak ya kakinya menuju pergi ke kantin ya. Tiba di penjual, ini stop jadi kan kalau sudah ketemu penjual kita stop kaki kita bergerak, kita berbicara ya di perintah atau kasih perintah bicara nih ke otak kan kalau berbicara kita sadar ya. Berbicara, mau pesan makanan. Nah Lalu ada transmisi ke efektor, itulah dia sebelum muncul ada ucapan kita tadi kita suara itu harus teraktifasi terlebih dulu terlebih dahulu ya mereka vokalis kita mengucapkan ya pesan untuk makan ya. nah di kantin kan ada teman yang sudah makan ini kalau dia lihat itu stimulus visual dengan mata lalu kan ada aroma makanan tuh biasanya jadi ini stimulus indra pembauan nah kalau dari visual nih prinsipnya sama ya Kayak awal dia menerima mungkin pengumuman Atau pengumuman dari chat atau melihat jadwal ya Misalnya dari membaca pokoknya Ya intinya dia awal dari cahaya masuk itu harus ada pantulan dulu Yang dari cahaya ke menuju yang merambat lurus ke teman yang sudah makan tadi Sehingga mantul ke mata tono ya mata dono dan kelopak matanya harus terbuka. Ya, jadi urutan-urutan Lapisan -urutan mata dari konjungtiva, kornea, ya, lalu akan ada perubahan diameter pupil, sliding intensitas cahaya, lalu cahaya masuk, dibiaskan menuju apa? Sumur, menuju lensa mata lalu ke fitrah humor ya. Nah, setelah dari vitreus humor ini nanti dia akan menuju ke kaitin ya lalu neurosotikus lalu persepsi sensoris sual, ya, dan muncul ke respon parasimpatis ya lalu ditransmisikan lah, impus impuls neuron ke menuju ke efektornya di glandula eksokrin maksup mandibularis sublingualis dan parotis yang mengatur sekresi saliva dalam hal ini meningkat sehingga ditelan ya ludahnya. Ya, jadi kalau indera penciuman ini nantinya akan ada aroma tadi merambat deh, melalui udara masuk ke hidung ya. Jadi aktivasi ya reseptor neurosensors olfaktorius ya. Nervus 1 ya, cranialis cabang satu Di yang ada di hidung itu dia langsung um, di lamina cribrosa ya. Jadi di hidung itu dia sangat berdekatan dengan mulut rongga mulut ya. jadi kalau dia selanjutnya itu akan impuls sensorik ke SSP di medula spinalis lalu efektornya produksi kelenjar saliva jadi itulah tadi dia lalu udah. beginilah strukturnya nih ada bagaimana dan susunan saraf penyusun penciumannya indera penciuman ini ada berbentuk seperti silia, ada mukusnya, ya, lapisan untuk pelindung, penghangat ya, menyesuaikan udara yang termasuk masuk. Nah inilah kurang lebih mekanisme molekulernya. Bagaimana aroma itu muncul odor ya, odor ini, ibarat gembok dan kunci ya, prinsip enzim. Jadi ini harus ada dulu didudukin kuncinya tadi ke anak kunci, baru dia teraktifasi. Ibarat ini baterai kita letakkan baru jamnya berputar ya, dan berputarnya jam itu nanti kalau di jam kan itu kalau yang manual itu kan melingkar melewati angka 12, 1, 6, dan seterusnya balik ke 12 inilah kalau angka-angka tadi ibaratnya dengan molekul-molekul ini ada second messenger ada yang masih classe, ya. ada di bagian luar, ada cell ada di dalam cell ya dan nantinya tujuannya itu, molekul-molekul tadi, ibarat baterai tadi Dia menghidupkan kabel, lalu kabel itu mengantarkan listrik menuju tujuannya Misalnya kabelnya itu ke lampu, lampunya hidup Nah, lampu yang hidup inilah di otak, contohnya ya Ini ada bagian lateral of area, ada juga bagian medial, secara neuronotomi nah, Kemudian ketika makanan pasien datang ini terjadi alih neurosensoris visual ya. Nah ini sama seperti yang sebelumnya kaitannya kepada simpatis, tapi ke digestive. Ya. Digestive ini nanti akan ada transmisi impuls ya ke efektor digestive, sehingga ada perintah rahang kita diturunkan depresi jadi terbuka rongga mulut, makanan di diglutisi ya, digigit di secara mekanik dan juga enzimatik oleh pepsinin sehingga berbentuk bolus lalu muncul peristaltik esofagus ya dari esofagus ini berurutan ya salurannya ke esofagus ada sekatnya sphincter nah ini kalau masa ini sering pasien kalau dia tidak menutup atau membuka secara sempurna namanya GER ke ya, gastroesophageal reflux disease sehingga dia sering Merasa seperti kebakar yang Gunung hati enak berdoa -e, kalau keluhan-keluhan orang Palembang. Lalu menuju ke lambung usus 12 jari, usus halus, dan juga kolonnya usus besar. Nah kalau lambung sudah penuh, ya meningkat isinya. Terjadilah aktivasi neurosensoris visceral. Ya. Karena dari impuls ke medula spinalis pusat otonom yaitu ke parasimpatis parasimpatis ini akan menghasilkan rangsangan ya produksi adiposit adiposit ini nantinya akan ke hormon leptin tadi ya kita kita duga stresor psikososial ya seperti ujian anatomi dalam kasus ini mengubah miostasis neurotransmitter seperti adrenalin meningkatkan ya, penguraian glukosa cerebrum sehingga aktif saraf simpatis pada -pad overflight tadi ya, tandanya ada keringat dingin ya dan juga kadar neurotransmitter nek serotonin ini meningkat ya jadilah pasien cemas dan fotoreseptor untuk cahaya kemudian olfaktorius untuk kehidung ini menerima aroma makanan ya nah ini mengaktifkan salipan juga tadi lalu kalau kita makan serap vasin aktif sampai gas terpenuh ya sehingga timbul kenyang akibat otopasi hormon leptinnya nah, secara karakter konsep kurang lebih seperti ini jadi akar permasalahannya etiologinya dari ujian ya? aktivasi vasin sensor visual tadi sistem serap pusat ya ini konsep SMP ya sensoris, SSP, efektor sensoris, SSP, efektor konsep itu kalau kita pegang mau organ apapun algoritmanya sama ya ada sebab, maka ada kan ada akibatnya nah inilah neurotransmitternya tadi adrenalin meningkat ya. sifat meningkat, metabolisme juga meningkat ya. sehingga timbul peningkatan pembuangan, aduh, harga open nih, buang-buang, ya kita buang melalui keringat, jadilah tapi dia keringat dingin, kenapa sih Dinginnya dari tadi, yang nah, dari cemasnya ini dia jadi lupa sarapan ya, jadi cocok nih, udah metabolisme pengeluarnya meningkat, yang masuk dikit, jadilah defisit energi ya. sehingga kalau karbohidratnya tidak ada lagi supply maka dia harus terpaksa ngambil dan cadangan ya. Jadi itulah lemak. Nah, lemak ini menghasilkan hormon leptin. Kalau dia banyak diaktifasi, dibakar, maka turun ya kadar leptinnya sehingga pasien lapar. Nah, inilah menjadi pol sensoris sebenarnya. Secara SSP maupun autonom, SSP-nya dia pergi ke kantin ya. Nah, dia pergi ke kantin, kan dia lihat teman tadi aktif lagi nih. Neurosensoris baik secara visual maupun pembawaan ya. pembawaan, olfaktorisnya nanti ke SSP otonom, parasimpatis tadi sehingga meningkatlah sekresi saliva tadi, maka dia dalam mudah lalu, kalau dia pergi kantin tadi, dia sudah menerima makanan impuls sensorisnya panca indera, ya sebenarnya kulit juga ada, kulit kalau merasakan struktur makanan ya kalau bisa makan pakai tangan Inilah bagian dari panca indera ini ke S lalu ke otonom lagi otonom parasimpatis ke digestif ya, fit or breed ya ingat menemani untuk parasimpatik lalu cerebrum tadi dia merintahkan uh, kita harus tangan kita gerak ini pakai melu pisau ambil sendok ambil atau ambil garpu ya kita potong potong makanan biar kecil biar mudah dimakan digigit dikunyah masalah ke digestive juga ya lalu sistem digester nantinya lambungnya penuh ya kalau makan terus lalu inilah lambung penuh merangsang peningkatan hormon leptin yang ngasih sinyal woi stop nih udah kenyang ya jadi begitulah dari yang awalnya kelaparan makan banyak ya jadi kenyang juga